Bismillahirrahmanirrahim al Tadi Kufasa menurut Iku Viva Yang dalam terhadakan Bila Birofa Di tetap keberi Bahwa itu Untuk terjadi, tak angkat dari raja, raja, raja, lan lembur, raja, raja, raja, raja, raja, Kategori sin berbanyak juga bisa dikatakan Biro-biro ketahui. Wa shukro alim kafi ya di lanyukuri tentang ginawuruh biro-biro perkara kan sama. Walinzi jaru langin dari awal diri masih saking biro-biro maksiat kang Menfaatlah perhatian pilau-pilau Ada Ada satu Dua tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh Yang disiksa, Atau faedah. Bukan oleh Yesus Satu Ini Setelah Mengumpulkan beberapa dalil, dokter saya disimpulkan ada di depan, jadi bisa diperbandingkan ya, karena banyak sekali yang eh, setipe dengan karangan rezeki. Menangis, jadi ini juga ada hukum. Ada dalil, ada fakta, ada hikmah, dan ada asror. Itu juga suka. Ada juga eh, seperti ada halawi, juga di puncak tua. juga begitu. Hukum fakta terus juga. Saya si al alqut juga. Tipenya begitu hukum tapi ada perintahnya. Banyak ulama-ulama mengumpulkan beberapa perkara yang uh, utamanya dalam ibadah, utamanya dalam sholat. Itu ya melakukan ini sampai mencari asal hikmah dari setiap ikhtiar atau yang ada di muamalah. Heh. Kan kalau kita melihat lebih jauh ada mahkosi-mahkosi yang tersimpan di dalam syarat umat baik dari benda, murakah, jinayat, pombol, dan tidak wa'amalah muraqaha sinayat atau kombol penyelitian ini juga semuanya ada makos. karena saya disepakati bahwa di dalam syarat pasti punya mahkosi-mahkosi ya, seperti itu kalau ibn Koyim al al-jawzi itu, pasti Madernya adalah Kemaslahatan Manusia itu. Karena syariat diturunkan Untuk kemaslahatan manusia itu sendiri Karena kita tidak tahu sebenarnya Hikmah daripada Karena syariat Allah Kita tinggal Tambah Angan-angan Makanya Sering juga Allah berpikir, tak tebur melayaknya tetap baru dan seterusnya untuk memikirkan apa yang telah diciptakan oleh Allah baik berupa materi maupun materi baik berupa perasaan maupun aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah pasti punya, pasti punya. ikhmal bagi rupain Tiap-tiap syariah pasti punya Sisi kemaslahatan yang kembali Kepada manusia Dan kita tidak tahu Kita disuruh menggali Kemaslahatan Apa yang kita dapatkan Dari syariah Termasuk puasa, Ulama terus menggali Termasuk Yusuddin bin Abu Salam Menyebutkan ada tujuh Hawa'id Fa ammar putra jahat, mangkau utawi keangkatin kira-kira kerajaan Fa liqa itu kerana daulah Tanjil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iza ja'a nanikali istimukas Apa Ramadhan, Ramadhan Putihak mankali Apa abwa abul jannati pira-pira pintu misu Wabul lipat lantin Apa abwa abun nyari pira pin pintu misu Wasufidat nah, landin lembu, sapa di Hari wayat, di bab hal Mikaul Muslim juga di awal siang. Lepadir, laphat sing Ungkapkan oleh Sunan ini, pakai laphatnya Muslim, pengirimnya awal siang. Hari seluar, Pencapaian Wali Kaya hari cerita akan tentang pengiranya nabi yang menang buat kamu. adam amale anak Itu manfaat kedua. Ibnu Adi, setiap amal kebaikan anak turunan manusia itu kemanfaatannya kembali kepada manusia, kecuali puasa. Pak berarti ini eh, hadis, hadis kenapa? Eh, Nabi, hadis khusus karena tanjibabi merendahkan secara langsung Direct bukan indirect. Kalau pakai direct, kalau indirect. Please, karena pasainah Mau pas tugasnya, siap ikut. bukan, bukan ini kembali, bukan ada agenda. Dia karena hadis kursi, maka kembalinya pada Allah. Wa anak kali tak isu juga. Zikub bakal mewarso. To use malas memberi balasan. Saya bisa lebih galau saum atau puasa ikut jumat utama. Ta'dziz melindungi sahibu, melindungi sahibu dari hawa ridul syahawat. Melindungi orang yang berpuasa dari apa yang merugikannya, apa yang merugikannya? Dupa, gebrakan. Jadi begini. Eh, fiknah itu diambil dari ayat. Faidaka Monggo nalikane on apa ya unsur yang habit. Apa dilamu pasal siratan pala yarta. Mangka aja guneman ala. Ya maké wonten wonten tahlil tahlil bin. Isu itu benteng kalian, wala rovata, walau rusuk kau tidak ada, jadi rovata pakai senjata. Yaumaiden nalinkane dalam ukuran rombong, walau wala sekar, dan aja mila, nece atau misui, pakai sab, mau kalau misui, so misui huing akadik, so kalau adat, so pahlawan Fiji. Aku kalau tahu-tahu merang itu, dasi ngajak bulat, ngajak ngajak ngajak. Tukar ngajak bulat, ngajak bulat so aku ahadun bu engahad aku. Kalau ya pun mau mau bicik, ucapa so aku ahadun pun ini untuk Iku ini utai insut itu imun. Ikut ngomongan so imun yang kuas, ikut bong so kalau ada yang mengajak, dibentak eh, apa? Bicara jelek atau mencuci menghina atau mengumpat, atau bahkan Ngajak untuk ya, kontak fisik. Duel untuk kontak fisik maka katakan saja saya sedang berpuasa. Ini soal coba tiba lagi berarti Ini yang tahu semua itu sama Mengusir kuasa Wal ladhi tumibdad Lafsu Muhammad tadi kan ku ini Nabi Muhammad ikut bihaji tetap inggerun kuasa Tumibdad yang memegang jiwa qua gia vị của thiam mạch là kho budale phù phong lịch puasa itu arti yang tao đi. Khu đà lệ, bù lụt theo sinh quả xa đi qua thiam mạch minyak, Lùi Oke, waktunya itu tetap kedua musim puasa. Farhatani utawi dua kegembiraan. gembira so Siji idah pernikahannya buka. Parihamokoh Senang mau kebahagiaan satu-satunya Bifitri kelawan buka puasa Waidah lapihah Terus Nomor lor Waida lapihah Lan Nalikane ketemu satu-satunya Ketemu Robbahu yang pengirani suatu-satunya Fari. Farihah Nomornya Farihah yang bunga soporok disunghii kelawan puasa nisfu ada dua kemirahan satu ketika bro buka puasa dua ketika Allah menyukai Allah bergembira dengan puasanya si sop ada sisi hati nafsi juga sisi obyad siji sisi hati nafsi karena dia sudah berlapar-lapar dan berbuka untuk menghilangkan lapar dan dahaga. Dua sisi Uhud Karena ia senang dengan sikap ruh yang juga ikut kemudian bertemu dengan. Wan. Wan ikut sang Kanjeng Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Kanjeng Habib Uqbal. Dawan sapa Kanjeng Nabi, "Kullu amalin bi adam in dha'f." Utawi saben-saben amali ibu adam, ikuyung aku bakal gentik, gentik lagi. Alasan aku utawi kebaikan Utawi pegawai bagus, asuransi talia ibu tikel sepuluh piro-piro sepajarnya kasar. Bahkan ilasam ini hati aku mak tu mereka maring pitungatus tikelan. 10 sampai 700. 10 sampai tapi kita <tuh> ingin mengikutnya. Tuhan kecil asli ilah disini. Tosbik mengikutnya. Ini dirubah daripada redaksi sebelumnya Atau redaksi penulis yang menuliskan kesehatan Yang benar di saya muslim, faktornya sering Tidak tahu ya, mungkin juga penulis punya e referensi yang lain selain muslim Mungkin ada redaksi yang disini tidak tahu bahwa si muhakik menemukan hadis tersebut tak tahmiya saja itu dari hadis muslim tapi dengan redaksi satu, ya. kita bisa menghitungnya tiap kali bahkan sih hanya cuman ketika Nah ini mumpung kesempatan bulan, bulan. Insya Allah akan membalas dengan lipatan berapa? Dengan lipatan berapa hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, daripada seribu bulan satu bulan aja 30 puluh tiga puluh kali seribu kenapa puasa mau tetap saya sendiri yang akan menentukan Saya sendiri yang akan membalas Artinya Malaikat yang mencatat Tidak bisa bukan hak prerogatif Allah Untuk membalas orang yang berkuasa Tentu malaikat punya Sistematika yang telah diperintahkan oleh Allah Ini berapa kalau pas nepati ini berapa, itu ada. Tapi kalau puasa, Allah sendiri yang akan membalas. Tidak ada apa namanya aturan matematis yang dilimpahkan pada pencatatan amal, karena Allah sendiri yang akan membalas. Tapi ada lelakinya dari disiplin, bagaimana disiplin. Pada minggal shah watahu puasa atau dan pahala itu ketika dalam posisi berpuasa asli karena demi itu karena arah itu kita bisa melihat bahwa puasa ini ibadah apa berupa apa? karakternya bagaimana akan ada ibadah oh, aurat iya. ibadah lingyah, ya ibadah yang berupa ucapan, ada yang berupa tindakan. Kalau puasa ibadah yang berupa puasa itu masuk tangiyyah karena dia berupa im imsah, Oke. karena dia berupa imsah, menahan sesuatu. Maka apa? Maka ibadah puasa ini tidak terlihat oleh orang kecuali dia berbicara atau melakukan tindakan gerak gerik yang menunjukkan dia sedang berpuasa. Artinya apa? Puasa ini ibadah yang relatif ya, yang relatif jauh atau relatif bisa menghindari daripada ya karena nggak terlihat, karena nggak terlihat, karena ibadah dia masuk dalam kategori nafyah atau imsakiah, seperti tarfuzina. seperti ibadah puasa apa sih imsak, anbuq jelati, apa mutlak ya, termasuk makan minum cimak dan seterusnya. Nah imsak ini. Apakah masuk kategori berikutnya? apa filmnya? Ada yang membagi dia termasuk ibadah atau Maka ada yang mengatakan dia adalah masuk ibadah yang berupa takia atau musyarakah atau lasuk ini. dia walaupun bukan ibadah yang berupa. Atau... Maka relatif Lebih aman daripada Riyah Lebih aman daripada Ria Maka bisa kita bayangkan Fa'innahu Apa? Fainnahuli. Karena apa? Ya da'ushah buat tahu Waktu amamu min ajli Bukan ajli Ya Bukan ajli Apa? Apa? karena murni yudhita, yudhita wa amrillah Karena sangat, sangat, sangat, apa namanya Sangat relatif, ya, bukan? sangat relatif bisa menjadi Orang tidak bisa menyebabkan Beda dengan orang yang sholat misalnya Sholat bisa saja ya, karena faktor lain Karena, muda, karena terlihat Kau lihat misalkan bikir, baca Quran dan itu bisa, bisa saja lamin aji, lamin aji lah ya, bisa saja. Karena ya, disuruh orang lain, karena ya, dikonfirminah melalui di berkat dan seterusnya kan bisa saja, bisa saja. Kita enggak tahu tiap Tapi kalau puasa kan ia ya, bersifat tapi bersifat ngeker bersifat menahan, kan enggak kelihatan bukan kauli bukan bukan pulang fit, nah bisa kita katakan relatif itu terus saja saya lebih puasa ada saja yang seperti itu, itu tapi melihat uh, bimujar rodi dengan ansif uh, puasa itu sendiri tanpa melihat uh, apa namanya uh, perbuatan yang aridi yang yang yang ditimpakan pada karakter puasa dia bisa dikatakan jauh daripada atau relatif bisa lebih menghindari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ngedikan sebuah hadis dari salaf. Inna fil jannah sudai itu tetap ingin dalam surga baban aqalawa. Yuqalu kadil ucapakanlah kitab apa ray ya. Namanya babul ray bab lawang ar-ray. La masuk dari sana bakal Khusus Khusus orang-orang yang tentu aswaibun ini pakai isim isim Isim fail, dimana faidahnya apa? Dulu ya, alam, dulu ya, alam tebut, maka aswa itu tukang artinya apa namanya? Yang selalu ada wa tebut, wabah istimbul. Oke, pakai isim, pakai isim lah, pakai isim, bukan pakai. Bukan ayat hulumin huladina Apa? ya sungguh namun tidak. Tapi pakainya aswa im. maka ia merupakan predikat melekat pada. Tentu orang-orang yang sok berstatus sok akan dikhususkan, akan diistimewakan ketika di surga nanti masuk langit. Ini bukan berarti hanya orang puasa. mungkin kita nggak tahu saja hadis yang lain bahwa orang yang suka sholat orang yang suka sedekah, orang yang lain punya babnya masing-masing. Artinya, jangan kecil hati jika kita memang bukan so, Mungkin kita punya status yang tapi juga jangan menyepelekan. Puasa ini juga ibadah penting, karena ya, tadi tidak ya, syahwat, sulit untuk relatif lebih jauh dari. yukalu ayna shaaimun? dan ucapkan katen undin di wong sing puasa-puasa kabeh. -puasa kepada yadkhuluna ma'a pada manjing soko wong sing puasa iku sakith labab. Terus fa ida dakhala sapa akhiruh? Nalika manjing soko wong paling akhir e shaaimun, langsung kok. Okay, lah sun ditutup. Kita bab. Pala men mungke ora bakal manjing min sanjing labab sapa ahadul la isiwa selain soal. Ada juga di dalam tetap diundang-undang undang dipanggil undang-undang bi bab Pin dalam bab so far aswa imuna wong sing puasa puasa kan mantas apa? Iku kana ono suku ono ikuminaswa ini. Sertaasan keng wong puasa puasa kan tuh kampuasa kan. Dafola bakal manjing sokom manhu engkilah bab wamantesakan. Wow, dafola manjing sokom manhu engkilah bab lam jemaat muka orang Ngorong orang sokoman abadan. See, sejuk masuk surga melalui man ya. Kalau salat doa, kalau selawat, kalau salat Minan atau pemberian perkhidmatan kita melakukan solawat dan pembantu. Ida ukil endah hatta yafrouh nalikane dan pangan indahu indal ah, perkara yang tetap yang dalam sandinya soh. Hatta yafrouh tergeser ini ketika. Oi. Oh iya. nah, Saat buka, buka puasa, malaikat selalu memberikan doa kepada orang yang puasa ketika dia apa yang ada di sandinya ketika berpuasa, hatta sehingga lembaran, sehingga lembaran sapa Hadis niki akhraj Jawa'i. Ayang. Ah. Oh, Dani. Hmm. Amma ini, ini keterangan tahlilan di <tuh> desa saking. Amma taftahu abwabil jannah. Anapun utai keterangan Of amma taftihu abwabil jannah. Anapun utai keterangan Buka Birodro lawang jaya. Nah, hadis okay. niki, hadis pertama loh. Wow. Maka maknanya adalah fa ibaratun mongko iku berupa ibarat. Ungkapan antak si antaktil taati saknya tehnya teh ngaken ketaatan-ketaatan al-mujibatan. wajibkan li fati abwabil Lari kabukannya Piro-piro pintu piro terus Oleh karena Siswa itu tadi Kita Sematkan padanya Bahwa ia orang yang Memperbanyak ketaat Maka Ini mewajibkan atau menyebabkan Terbukanya pintu-pintu Watawni -pintu. ku'abwabiyar Maksud saya idaja ramadan Abu abwabul jannah oleh karena bukan bukan bukan kok ramadan itu sendiri yang membuat al-mujibah Abu abwabul jinan tidak tapi karena orang-orang yang berpuasa tersebut ini yang menyebabkan kewajiban atau yang mewajibkan terbukanya pintu surga bukan karena faktor ramadan karena faktor takdir toh jadi saya ini dilalai e, di dilalah oh, si. kalau di ilmu mantik atau ilmu sulwikie kalau masih ingat jamu jamame ya itu dilalah otomatis ramadan itu otomatis banyak orang yang bertaat ketika banyak orang yang melakukan ketaatan otomatis bulat Pintu-pintu sukatan. Wataflip Abu bin nari utawi nutup atau ketutupe pira-pira pintu neraka. Iku ibarat ungkapan. Ankil latil maasi sangking setitik dike maksiat-maksiat. Lakil latil maasi al-mujibatikan wajibakan Menyebabkan wajib. Ini Abu afi abwa bin niran marim. Ketutupe pira-pira pintu pira-pira neraka. Bukan karena ramadhan itu sendiri, ansih ramadhan itu sendiri, tapi tarlifu abbabnya ini, punya faktor yang namanya apa? Oleh karena di bulan ramadan orang-orang yang sedang berpuasa menyedekahkan maksi. Orang kalau berpuasa ya, Tentu kalau orang normal ya, orang-orang normal. Akan malu ketika berbuat maksiat. Karena dalam kondisi lapar. Dalam kondisi lapar orang tidak punya apa energi yang banyak Itu orang secara akal waras, akal sehat. Karena ia sedang beribadah tentunya. Tentunya menyebabkan ia taklirun pas Menyedihkan ke maksia. Tapi ketika orang berpuasa gampang panas tuh, gampang marah tuh. Kalau kita mengartikan secara istilah fikih, iya, orang berpuasa hanya menahan daripada muktilat yang berupa makan, minum, jimat dan seterusnya. Tapi kalau kita memahami dari sisi lain bukan hanya fikir ya. Tapi kan ada setiap ibadah pasti ada ada sisi, sisi syariat standar minimal, standar definitif minimal keabsahan dan ada standar kesen, kesempurnaan. Nah, itu sisi, sisi apa namanya? sisi tasawuf karena memang tasawuf ukurannya bukan hanya sekedar keabsahan tapi kesempurnaan. Kesempurnaan Bukan hanya sekedar kebenaran Tapi juga ada sisi Kebaikan dan keindahan Maka bukan memandang Oh kalau Pasah kan yang penting nahan Apa namanya nahan Sahwat sama nahan Lapar dan cukup Terus kalau marah apa -apa. Memang nggak batal secara titik cuman dia sudah Membatalkan kesempurnaan Watas fitusyahat, utawi kablen bu ini Kenapa kok dibelenggu? Ini ini pakai kenapa kok pakai redaksi demikian? Iku aibaraten, iku ungkapan. Aning tipe iwaswasan, saking terputusnya waswasan kita. Aniswa iminah andus saking, kira-kira masih -kira puas. Li an nahumronas tuh niswa iminikulayat mauna. Orang pada tomak KBV Ijabahim maring nijabahi was wasfasa setan atau nijabai ajakan setan ilal mengasi maring melakukan perbuatan maksi. Isai zudin meng, apa namanya mengartikan lautin tanggine kenapa kok setan di belenggu? Karena so'imin dalam kondisi berpuasa Ia mampu menahan untuk tidak menuruti perintahnya atau pengajaknya Meskipun ada yang lain Kalau kita melihat literasi kitab-kitab yang lain Bahwa memang benar bahwa Memang terjadi real bahwa kita dibelenggu Terus kenapa kok masih ada yang Oleh karena kita punya Nafsu ammarah bisu Kita masih punya Awal nafsu yang ammarah bisu Yang sudah terlatih oleh Ada yang mengatakan demikian Kalau Izzutin mengatakan Oleh karena puasa tersebut Membuat seseorang Tidak nomak atau tidak e, Selalu berkeinginan Untuk was waswanya. Ini menurut hmm. maksudnya tadi, Habis nomor 2, tadi. Habis nomor 2 nggih. Maksudnya bagaimana? Adofa, di dofa صلى الله عليه وسلم صلوه عليه وسلم الله اضافه tasris ali penyanggaran memuliakan memuliakan karena kan lianna terus itu ayat full orang manjii e saif karena orang yang berkuasa tidak nggih bimujarrotis saumi nggih ansible kuasa itu sendiri tanpa kita bayangkan bahwa bisa saja dong Pak, kita puasa dengan, apa namanya, ria dengan puasa dan bilang, oh saya lagi puasa, oh itu kan faktor lain. Kalau ansi puasa tanpa bilang, ya orang tidak akan tahu, kita puasa apa? Tidaknya, kecuali ada hal atau ada gerak gerik yang menunjukkan dia puasa, misal menolak makanan, menolak minuman. Oh itu karena faktor gerak geriknya, bukan karena faktor puasa maka sangat sulit atau tidak akan kepanjangan, tidak akan kemasukan pihak. Dihafif karena sama dengan puasa, karena puasa bukan ibadah kaulia, bukan pula ibadah fiqliyah, fi, ia ibadah. Katakanlah takdirnya, puasa. Wali An <tuh> Naujukronusune nglirik tempat waladshalat ngarang ikulah yuk tak kereh bu ora kena den parti bihima kelawan joklad ora kena dan uh, digawe tak kereh bihima ilal joklad ilah ahdin min mulu ilar misalki gulag gulag raja-raja nih bunyi wala tak kereh bihima asna dan ora kena digawe tak kereh bihima ilal asna memang gulag gulag Karena Raja-raja itu kita takarub atau kita menghormati raja-raja. Tidak ada yang pakai puasa. Ya, tidak ada yang pakai puasa. Atau kita takarub pada asma. Itu juga tidak bisa kita pakai puasa. Pakainya sesembahan. Pakainya rata-rata pakai apa namanya? Sesajian. Kalau raja kita mengaturi upeti untuk perumatan kita bayar apa bayar upeti, Ber, memberikan hadiah, pada pada raja atau tak korup pada berhala itu Upeti atau ah upeti untuk raja-raja dan sesajen untuk wah kalu anasipi waingkana bual janis jadi oh nunggu Allah uh, atau atau redaksi anak ajib bahwa setiap amal itu juga Allah yang akan membalas. Engkang okay. adua anak ajib Iqbal Jari. Kang ulumanku ala jami' taat ngatasé sekabeh ketaatan. Kenapa Allah meredaksikan anak ajib? Padahal ketaatan yang lain pun Allah juga akan Allah sendiri yang akan Sedangkan malaikat hanya sekedar men, mencatat Yang membalas siapa? Yang punya hak membalas siapa? Yang, yang memberikan pahala dan memberikan siksa siapa? Hanya hanya Allah Sedangkan malaikat hanya pelaksana Ini hanya pelaksana Mana utama Tak lebih eh balasannya kuasa. Kenapa Allah, saya sendiri Allah, seakan-akan ama lain enggak, enggak Allah sendiri yang memberikan paham. Seakan-akan begitu, oh bukan, maksudnya saking gede, saking nak apa mengagaknya Allah atas ibadah. biar bahwa huwal mutawalli istia atau mutawalli dihandaukan ya, bahwa huya Allah itu wa taala kan berkuasa Allah yang berkuasa tidak imarik memberikan atau melaksanakan monggo jasa saat eh, kenapa Allah ini yang berkuasa yang punya wilayah punya komit alfa punya kekuasaan beri atas pemberian ancaman wau kemudian nah, jasa pelaksanaan jasa ista. Wa kau maksudnya apa kok dijadikan tamek puasa itu tamek maksudnya makna hitutai maknanya asyamujunna itu asyau itu wicaya perlindungan perlindungan min adabila saking ada di allah punya puasa itu bisa menjadi yang melindungi dari seksan. Maksudnya rufat apa? kalam, tentang celah atau uh, angas atau liar kalam, tidak senonok. Nggak boleh ngomong-ngomong yang tidak semua wasahab boleh ngomong jelek ngomong yang tidak sunono dan tidak boleh berdebat atau korupan ini maknanya maknahu makna ini kenapa kok disuruh untuk bilang bahwa saya sedang berpuasa maknanya nah, anda harus punya iku ikuyudakit Iku kenapa saya ueng awak dewine uang bisa ukit lawan karena apa lihat sifat drakonya itu buka anlin musyabaha saking musyabahat wal mukaw balalan aduk-aduk saking tasabung dan dia artinya apa saya, saya tidak sedang memberitahu anda untuk jangan bikin masalah dengan saya tidak agar dia ingat bahwa dirinya sedang berpuasa ya, agar dia mengingatkan diri untuk mengingatkan diri bahwa dia sedang berpuasa dan agar ia menghindari atau membuka mengguk apa nih lihat sifat karena dia menghindari daripada musababah musababah musababat dan berhadap-hadapan dengannya. Orang -orang. Maksudnya, tolong ketika anda sedang berpuasa hindarilah Arafat ar dan hindarilah apa namanya jidal atau visual Artinya, ketika kita sedang berpuasa sedang ya, namanya masa hidup ya pasti ada aja ya. Tangga emas ini pasti ada. Ketika Anda sedang berpuasa, kul ini suami. Tangkile mas maksudnya nafs, mengingatkan diri bahwa saya, saya sedang berpuasa. Seyogyanya saya sebaiknya saya menghindari berkata tidak baik dan menghindari Al-khisam perdebatan, pertikaian. <tuk tuk <tawih> bahwa apa namanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah di hari kiamat maksudnya apa? Fafil kalami tetap tinggal anak pembuangan Takdirnya, takdiru takdirnya iku wala sawabu kholif fi famisway lan yekti ne ganjarane mulut atau gudale cangkem wong sing puasa mulutnya orang yang berpuasa iku apiambul mewang yen jawabane dening Allah min re' ya mapha'ah min re' timbang ampunane biyanak nisin ada ada hadaf yang takdirnya adalah jadi Azizudin uh, bin Abdul Salam pakai dalalah dalalah tuh sama seperti hurimat alaikum ummah ummahatu itu ada yang dibuang kalau nggak ada takdirannya maka maknanya akan kacau hurimat alaikum ummahatu umma diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Oh, berarti haram dimakan ya? Oh, begitu maksudnya. Oh, berarti haram difoto atau haram Oh, enggak. Kurnimat 'alaikum nikah umma <tuh> Ada yang dibuang kalau enggak ditakutkan maka maknanya kacau. Itu namanya dalalahul iman. Masih lihat di jambu Nah, pada hadis ini Rizutim bin Abdus Salam juga pakai hal yang senada dengan Galala Kalau tidak ada pentakdiran khawam, maka maknanya kacau. Kok bisa? Oh, maksudnya adalah khawam. di dalam sunat wakaf ada perbedaan pendapat antara ibnu salam dan izudin apakah apa nama yang bau harum bau harumnya halus tadi itu di dunia apa di akhirat di dunia apa di akhirat kok redaksinya ada yaumul fi'ama atau di akhirat saja apakah dunia akhirat juga atiap indah allah apa hanya di akhirat saja karena redaksinya pakai Yaumul pakai yaman yamaniyahani ada ada yaman yamaniyahani menurut ibnu solah di dunia dan akhirat juga menurut isyukir ya di akhirat saja ibnu solah beristidlal dengan akwal ulama Bahwa tidak ada di akwal ulama koul ulama Pendapat-pendapatnya ulama Yang mengatakan di akhirat saja tidak ada Berarti dunia dan akhirat juga Tapi menurut Izzuddin tidak Karena ada refeksi yang berhormat Terus juga uh, Secara kopia Secara jikal Ya secara fobia, ya Kita tidak bisa mengatakan dong Bahwa gomurut orang itu Lebih wangi daripada Daripada misi, Minyak misi Tapi Tapi begini Kan ada indofa Sandaran indofa Indofa ini di jauh harutu itu Allah pasti juga mengetahui bahwa manusia mencium bau mulut orang yang sedang berpuasa juga merasakan bau, tidak merasakan harum. Itu namanya Idraq. Ada beberapa ulama yang mengatakan selain sifat ilmu, Allah juga punya sifat idrak. Selain mengetahui, Allah juga bisa merasakan. Selain mengetahui bahwa ia bau, baunya bagaimana dan kadarnya apa saja, tapi Allah juga punya sifat idrak. Kalau Tenggiri, jauh Arabi, Bahaya tak ada juga ya salah satu pendapat ulama kan allah juga punya sifat indrok sampai terus bagaimana apakah at yang orang allah sendiri yang menciptakan kalufu famis so tergese sebelumnya tidak ada kalufu famis soim dan soim sendiri pun tidak ada maka wujudnya keadamin bagi allah orang itu makhluknya allah semua. Semuanya maksudnya Allah. Allah bebas cuma memberi predikat itu lebih wangi, meskipun orang yang merasakan jelas apa namanya mencium bau, bukan wangi tapi bau. Tapi Yezu bin Abdus Salam mengatakan tawa. Kenapa kok ke yang Karena tawa. Kayak ini ungkapan atas tawa pahalanya lebih wangi bagi allah. artinya begini, kenapa kok halu bau mulu itu dikatakan wangi? kayak gitu gini Undur Qawaidil Ahkam fi Masail Alam di kitabnya Izuddin yang besar itu Qawaidul Ahkam fi Masail. Ada namanya faslun fi ma ittafaq anzur bi tawa ittafaq mutahamil masyaqqah. Bentuk daripada adanya bau mulut itu pasti karena faktor masyaqqah. Masyaqqah-nya orang yang sedang berpuas ada kaidah lagi Al ajru bi qadri pahala sesuai dengan kadar kepa, kepayahan. Tadi saya Bau mulut adalah bentuk daripada kepayahan orang yang sedang berpuasa. Maka Ini uh, bau kholuf tadi Adalah bentuk betapa Masyaktohnya orang yang sedang Berpuasa Masyaktoh tersebut Kalau dari sisi Relativitas manusia muncul Iya memang bau Tapi dari sisi tawaknya Oleh karena masyaktohnya orang berpuasa itu besar Maka endawah tentu Atiap ketimbang orang yang tidak Berpuasa Karena taabnya orang tersebut Sampai sampai bau mulut. Wakauluhu amal farhatan nih amal farhatan, anapun tawifatnya, dua tergembira. Faduma di taufiq ini makote salah si farhatan itu karena paling taufiknya ululik marin ibadatin marin yang kurna akan ibadah. Walau krotesing farhas yang melorok, kalau singiani kali jazair lalu tidak Maka karena piwales maka karena oleh males, oleh men balas apa Allah? i ya Allah, tidak jangan kalian balas apa Allah. Bu satu karena taufik, karena ia diberikan taufik untuk menghimpun ibadah puasa, dan yang kedua karena Allah akan membalas. Ada dua kebahagiaan. artinya izudin memaknai idza Ketika ia berbuka, maka ia merasa berbahagia. Ya Allah, saya sangat bersyukur sekali saya bisa menyelesaikan ibadah puasa dengan sempurna sampai waktunya berbuka. Puasa. Artinya tujuh pasalaiman pasti mengerti, tapi karena ia berbahagia sudah sanggup, sudah diberikan taufik oleh Allah kesanggupan untuk melaksanakan puasa secara sempurna sampai berbuka puasa. Wa kholuyadau syawatul wata amal min azzi itu makna hute makna nema wa kholuyadak ilaakhirih itu andaustnik lama asar nalikane menangakan sokoh toh atar bih eng taat maring pangeranmu pangeranis alam po atinafsi ngalahkan mengatasi taat kepada hawa nafsu. Makwati syahwat toh apa notabene diserta kekuat apa kuatnya syahwatnya. Padahal syahwatnya juga kuat. Wa batil hawa hawa nafsu. Ada syahwat ada hawa, tapi kok memilih taat kepada atau apa mau kebakal ganjar Allah. Dan tawalah memberikan Arpienta, yang tak Nguasani sopa Allah Jazak Allah yang membalas Menurutkan pahala sop Yang uang binafsi Klan abduhnya Allah Dan wilayah Nanti Allah sendiri yang akan balas Waman atar Allah Mengkotesah pada uang Mendahulukan Allah Atar mengkondahulukan Hu yang man sopa Allah Jelas ya orang yang mendahulukan taat kepada Allah maka Allah pun memprioritaskannya, prioritas orang tersebut. Fa'inahu anzi makosunya Allah Memposisikannya memposisikan ya, fa'inahu setiapkuan anzi lupa posisikan satu alat minnafsi saking Awak diweneh abed, hal itu anjza. Sekiranya memposisikan sopo abed, hu eng nafas, hu eng, hal itu anjza lah hu Sekiranya memposisikan sopo abed, hu eng Allah minfus, tinimbang awak minfus. Karena abad Memposisikan Nafsunya Memposisikan nafsunya Sekiranya Allah Sekiranya abad tersebut Mendahulukan posisinya Allah Ketimbang posisi hawa Hwa nafsunya Kuali lalu Kerana arah ikilah keterana Mantai ham gembrenjet tapi fung mata tapi meskipun sudah kepengen gembrenjet nulin ninggalakan so komand hake Allah Allah Allah Allah ya so komandil hafadot maring malaikat kang bagian menyimpan menyimpan catatan Uktubu moku, uktubu ha Opeta, Oleh karena ia meninggalkan kemaksiatan padahal sudah pengen karena takut dari saya. karena takut padaku meninggalkan saja Meninggalkan karena takut ditulis, kemurusan. padahal ya tadi dia tidak melakukan. Misalkan gini, ia meninggalkan keburukan itu dicatat amal. oleh Allah, padahal ia tidak melakukan sesuatu apapun yang bernilai ibadah. sama seperti yang pernah saya... Apa sih tarkuzina bentuknya? Bisa lari, bisa jogging, bisa futsal dalam rangka tarkuz tarkuzia bisa saja. Bisa ngopi, bisa nongkrong dan seterusnya asal dalam rangka tarkuzina. Padahal ia ngopi, tidur, banget tidak melakukan apapun kecuali tidur. Tapi dalam rangka tarkuz zina, kau maka itu ditulis khas Pahinawin nama tarok maus Parokal, pemestina meninggal soalnya syawat atau insya allah terwong. Minjar roya, amin azzi tergese saking arah ini. Jadi hadis tentang ini ah, bapak, tentang ini bukori takut takut tak. Bapak kau lihat arah yuri, yuri dulu aibat dikalang. Wa ammataksi sudukulihim al jannah, anak punutai pengkhususan man so'imin so imin al di babi royan dalam bab royan. Kenapa kok dikhususkan so'imin saja? Fa innahu muqosudul so soimin itu bisa dan beda beda diistimewakan so Soimin imin bidalikal babi maring mukumun kolombab. Litamay yuzi ibadatin karena keistimewaannya ibadai so'imin wasyarafilan washarofilan kemuliaanil ibadai so. Ibadai so karena ibadahnya istimewa. Dan mulianya apa ibadah mereka juga mulia, suami. Predikat Ingat pakainya suami, bukan dia sunnah, tapi suami. Wa amma salatul malaka, nafonte salate malaikat salawatul malaikat tanggal suami ingatasi mawshim puasa, idah ikhlaq idah nanti dari ini. Pangan apa yang perkara-perkara yang dalam sanggup suami. Fa in natar kamil abfa'am. Maka setuhune olihening jale soib atau ama ing panganan, ma aku durih sartane kadireto ambeinaya dayi ing dalam ngarepe. Soib ikubaliun ida ukila nang jale anak panganan indah ya maksud, anak indah, Panganan sendi pangan indah. Kenapa kok malaikat Memberikan sholat kepada Soeng ketika ada makanan di samping. Karena ketika ia meninggalkan makanan, meskipun makanan tersebut hadir di depan, itu baliw, itu banget yang dalam oleh mecah, yang dalam oleh mengadohakan sokongo, nafsu nafsu kalau orang puasa kempong Tapi dia mampu mengecah Mampu menjauhkan Pas tau japa Mampu amri Majibakan Lidhalika Apa-apa ikilah Tarku apa Lidhalika Pas tau japa Lidhali Mampu amri Majibakan Apa tarku atau Lidhalika kena noh balikun fikum ini nafsa istaujabah sholat tahu yang sholatnya malaikat alih inata sesuatu sholat itu sholatnya malaikat artinya itu ibarat ungkapan andu'ain saat itu dongannya malaikat lalu maksudnya sholat itu ya dong ya sholat lukotan adu dirahmati kelawan oli rohmat wal maafirolan olim Wama takfirulahmatullahi wabdi'at